hahaha Halo guys. Iya. Jadi kita di, Jadi di... di waktu ini Jadi untuk saat ini udah baca ya udah baca rame ya sini rame. rame jadi saat ini <laughs> aku lagi ada di lapangan Bandung tempatnya di Mitra Sunda Utara ya nah. dan aku juga masih sendiri ada teman-teman lainnya baik, baik. udah baik-baik sudah Udah lumayan capek, ini tidak ada ya? <laughs> Perkenalkan nama saya, siapa nih? Ya, nama saya Alwin. Alwin. Alwin, Ya, aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. di diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku aja Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku diam. Aku main Tapi ada lagi diam. Ya. Aku diam. Aku awin nih, ada lagi di mana? Oh ada lagi? Siap, siap, siap Siap, siap Mengecilkan badan ya Siap, siap, siap Halo, oke Gimana? Gimana? kali sih ya? Iya, ya. ya. lahirnya. <laughs> <tuk> dari alamnya bajing. udah pulang. Kalau main paham oh, iya, iya. Jadi, <tuk> ya. Okay. Ya. jadi guys, ikutin terus uh, vlog ini guys ya. kuning <tuk> jadi nah, lupa. <tuk> <Mana, kawar> <tuk> 도감 아톰 아톰 도감 Thank you. zoom ahh ah ah ah ah AH A Ah A A B A G B A a B net one ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah oh が A B A B B A B B A r G A B B A B B A B A B A B B A B B A B B B A B B A B B A B B A B A B B A B B B A B A B B B D G A B B B A B B B B A B B B A B B B B A B B A B B A B B B B B B B B B A B B B B B Trading A B B B B B B F B B A B B A B B B A B B B A B B B B B A B B B B B B A B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B BBar jur. Jadi nah, kalian udah <gir> saya <lain> jadi wasit. Jadi ya? wasit Mana-mana Oke okay, siap. <laughs> Nah, oh, dia having... lagi ini berapa-berapa nih? Gua ini juga guys. Oke, jangan mana terus nanti Aku ini hei. Yeah. Let's, go. Let's go, out, out, out there. oh gimana permainan tadi permainan tadi Oke Oke Oke Oke yang penting seru lah ya, Manya, yang penting seru lah Nah, ya bener-bener Tapi guys, eh, ada satu temen gue ini yang dia tuh udah Dewanya lah ya? Mana-mana-mana? <laughs> Halo, ah, Bro? guys enggak, bisa nama mobil. dua kali terima kasih, ya yang sudah, Oke siap siap see you next time Bye -bye. Yeah. Bye -bye.